Aku lah yang bersalah, aku lah yang bersalah. Tuh, gue ngambek. Tuh, like mana yang viral gitu, Teh. Well, ayo aki-aki, panjajaknya seserian ya. Nih, demo teh uh. sih, demo serang kan ngambeknya. Kalau gara laktanya, te, demonstran, teh. Si mana yang tadi ngesihkan gitu, tapi eto, si panjajak aki-aki tehnya. Sesuai dengan loteng Gauteng, yaitu "Gauteng Penerbit" dari aganja, gue selalu nggak mau kekayaan orang yang ngalih si Anji. Akhirnya, saya hidup orangnya, dan saya dari